Nggak beginya hanya sal hello do beginde namat golbok ngi ada ngi ke numal anda nem dari naik kita Oke, ini bahan-bahannya dan alat-alatnya. Ada mangkuk kosong, iya. Iya, seperti hatiku. Nah, ini ada terigu secukupnya, jangan banyak-banyak. Kemudian ini gula, jangan terlalu manis nanti diabetes loh. Nah, ini nih, ini saya enggak tahu nih. Katanya sih buat pengembang. Ya, okelah berhubung saya ini masih lokal ini belum apa nah ini nih susu kita nggak di indos ya dan ini apa margarin ya oke okay lah nah ini nih ini adalah kentang yang udah dibejak-bejak seperti perasaan mantan ya bejak-bejak aja biar lebih halus Oke nah ini susu eh gula kalau nggak salah ini alat-alatnya gelas, sendok yang tadi ya dia kesepian tuh dan kau dan kentang kemudian nah ini nih ini siapa ini ini siapa Anjay ini siapa? Oke okay, lanjut Nah kita udah siap ini Pertama kita buat Ininya dulu apa Pembekah ya Kalau kata emak-emak pembekah Oke okay. Kita ambil Kita pejak-pejak Kita sobek-sobek Anjir lihat Anjir Oh, oh. pakai air lagi Secukupnya ya terus sobek oh, aja kayak perasaan mantan ya pejak bejak, bejak. Oh, oh, tabur, tabur secukupnya tuangkan, kemudian jangan lupa dikucak-kucak ya. Semakin keruh, semakin gelap. Oke, okay, tambahkan gula. Oke, okay. jangan terlalu manis takutnya nanti jatuh cinta loh. Ya, secukupnya aja. Kita tunggu, kita diamkan, kita kocok-kocok. Ya, secukupnya kita aduk. Anjir. Kok gelap? Anjir. Apa ini? Oh ya ya ya, ada. Oh. Kita diamkan Kayak ketemu mantan di jalan Udah diamkan aja Biar dia tahu rasanya didiamkan Oke okay. Anjir apaan, apaan, apaan, lagi nih, apaan lagi nih Apaan lagi nih Apaan lagi Oh ternyata Udah jadi Oke okay. Oh gitu ya ngasih tahu ya udah tahu tahu jadi oke okay. hmm. oke okay, ini udah udah ini ya udah ngembang kemudian kita buat secukupnya kita uang-uang kita gulung-gulung ya yeah. yey jadi setelah prosesnya hampir makan waktu tiga tahun sekarang donatnya udah jadi yee yee Aduh, apa nih? Apaan? Hmm, rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Rasanya anjing banget.